Masa kini, berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar keboleh yang tinggi. Apabila berada di luar rumah, sentiasa amalkan penyarakan fizikal 1 meter. Cuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Banyak penurunan apa di sini? Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesehatan Negeri Sabah Sila ambil perhatian. Kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah, sila patuhi arahan tersebut. Sakit teka dan sesak nafas, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Buat mata ini, rumah adalah tempat yang paling selamat. Individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah, sila patuhi arahan tersebut. Jika individu tersebut didapati melanggar arahan, sekiranya terdapat tanda-tanda atau gejala seperti demam, patuk, selesema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 di Bali Negeri Sabah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 No, <laughs> no,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 darang masuk deh lang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 Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah selalu waktu ada kita setia kiya ka bersama saya ku pinta bintang cahaya kita kita bisa katakan maka tombik buka kita jangan jangan kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita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 Kesehatan Negeri Sabah, sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Pakai selitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal satu meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Hadirin negeri Sabah, sila ambil perhatian. Demi kita COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Setiap kali berurusan di luar, kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam Ataupun mas, apabila berada di luar rumah sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar Oh, banyak pelajar 23 pesbarung 23 pesbarung Masa dengan korban ya? Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Dalam rumah anda dan di tempat kerja anda Kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah Sila patuhi arahan tersebut Jika individu tersebut Pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah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 Sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Orang lain setiap kali berurusan di luar, kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. <Serely>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 setiap kali berurusan di luar, kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Elakkan pergi, rumah adalah tempat yang paling selamat. Orang ramai adalah tidak dikalahkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran, atau lokasi tumpuan awam. <tik> <tik>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 hanya pada masa-masa kita, masa kini, Berlaku peningkatan kasus Covid-19 di seluruh negeri Sabah, virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar keboleh janjitan yang tinggi di rumah anda dan di tempat kerja anda kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin rumah sila patuhi arahan tersebut ok guys uh, begitulah tadi kita punya uh, IOW bagi kawasan uh, Limahau dan juga Kawang oh kita harapkan semua dalam keadaan baik dan juga uh, di kesempatan ini kita juga untuk mengucapkan uh, selamat menyambut hari Natal yaitu hari Christmas Pada semua uh, apa semua rekan-rekan yang beragama Kristen lah oke okay? happy Christmas dan juga happy new year oh ya udah mau syukat lah oke lepas ini kita kita jadi makanlah. Kita jadi makan dan lihat and then uh, kita jumpa lepas eh uh, jumpa lepas ini eh uh, sambutan hari Kristmas. Jalan berbatu anu guys Jadi saya punya anu pun tenaga pun sudah kurang so kita jumpa nanti lah next video. Okay bye.